komen dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini ada sebuah kabar spesial para sahabat yang membahagiakan juga di pagi Jumat berkah ini kita lihat sahabat yang baru saja Teh Ocha Waca ini mengunggah sebuah postingan momen tentunya di acara Akikah ya ini cute banget masya Allah sumpah di gemes, tuh masya Allah banget ya kebersamaan Teh Ocha dengan Bunda Lesti, makin bahagia makin bangga karena ini support yang tulus dari Teh Ocha untuk Leslar mudah-mudahan sehat selalu bahagia selalu untuk mereka amin ada kalimat juga yang dituliskan oleh Teh Ocha nih di postingan ini Sayang banget sama kalian Lesley kejuaraan Rizky Bila film tentu memberikan love hitam 3 Wow ini salah satu bukti Bahwa Teocha sangat sayang sekali kepada Les. Alhamdulillah mudah-mudahan semakin banyak Untuk orang-orang di luar sana yang mencintai men mendukung dengan tulus Buat Bunda Lesti dan Papa Rizky Bila banyak komentar, banyak respon, banyak tentunya tanggapan juga yang diberikan di postingan ini. yakni dari akun leslar The lovers mengatakan di kolom komentar wajah sehat-sehat terus ya, amin, masya Allah banget ya dukungan dan doa selalu diberikan kepada lewat kesayangan kita dan orang-orang terdekat yang selalu mendukung dan selalu mensupport Leslar. ada juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Dianes Kormiswati mengatakan Makasih wajah udah sayang sama keluarga Leslar Masyalah banget ya Terima kasih untuk Teh Ocha Yang sudah sayang banget sama Leslar Mudah-mudahan sehat dan selalu bahagia Ke kabar selanjutnya Kita mampir ke fashionnya Abang El Dulu persahabatnya kita intip nih Harga kaos kaki yang dipakai oleh BBL Ketika foto bareng saat dijumpai oleh Cici air Perhatikan kos kaki yang dipakai oleh Abang L ini dibantu seharga Rp320.000 Wow, pasang kos kaki saja Harganya sudah rp 300000 Masya Allah, mudah-mudahan berkah Barokas selalu setiap harinya Dan mudah-mudahan lancar Untuk rezeki Leslar Amin, ya robbal Alamin Selanjutnya Ada sebuah spesial juga yang kita dapatkan Dari akun Gina Dewi Aprilian Perhatikan di unggahan ini ada sebuah ungan spesial soal single terbaru, Lesti Kejora, persahabat ya, Masya Allah. Lentera selalu menjadi nomor satu, lagu dangdut terbaru yang bakal kamu sukai cover Lesti Kejora di Spotify. TV. Ini lagu Lentera yang selalu di atas persahabat ya. Dan kita lihat salpon dengan kalimat yang dituliskan lewat kalimat caption. Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah, wa syukurillah lagu Lentera sampai detik ini. Hits di all platform music, Spotify, Langit Musik, Jukes, Reso, asli terharu banget aku tuh sama perjuangan kalian luar biasa. Kalian hebat dan kompak banget yuk semangat terus streaming lagu lentera dan lagu lesler lainnya. Bismillah, tahun ini masuk lagi musik Word Amin. No, catatan, lebih gencar lagi putar di Spotify, bismillah. Foto Bunda Les bisa dipajang di New York Amin. tuh bersahabat ya. Kita lebih kencang lagi untuk selalu memutar lagu Dede Lesti di aplikasi Spotify Karena tentunya ini berpeluang banget ya untuk bisa dipajang foto Bunda Lesti di New York Wow asyarakat banget ya Alhamdulillah tentunya di platform musik banyak sekali lagu Lentera yang disukai Masya Allah luar biasa Inilah salah satu bukti bahwa kekompakan dari para fans tetap solid Untuk selalu mendukung karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita kita lihat juga keunggahan IGs-nya ke Dewi Aprilian ini, Rosabeth. Ya, ada sebuah kalimat tentu yang dituliskan: "Terharu banget lagu Lentera Hits." Di mana-mana, thank you guys atas support kalian yang luar biasa. Yuk, up terus lagu Lentera dan lagu Leslar yang lainnya, biar bisa jadi top chart tuh Rosabeth. Ya, memang terharu banget sih melihat kekompakan dan kesulitan yang tidak ada duanya mudah-mudahan tetap solid seperti ini mendukung yang terbaik untuk bunda lesti dan Pak rizvi bila maupun abang el kita lihat juga ke kabar berikutnya ada sebuah postingan dari kak mailan persahabat dia ya. ini menginfokan bakal hadir Pak Sahabat, ya acara dangdut Akademi nih siapa yang kangen da sun ya ditunggu katanya tuh wow mudah-mudah saja bunda lesti juga bisa tentunya mengisi acara-acara di hidang akademik kita Tentunya penasaran banget ya Dia kangen banget pastinya Melihat Bunda Leslie bisa tampil kembali di panggung indosiar Mudah-mudahan bisa menjadi curi lagi di acara tersebut eh, kabar berikutnya Kita lihat juga persahabat Ada ungan spesial dari L2urut AID Ini info penting untuk kita semua juga Untuk warga Konoha Yuk bantu renovasi masjid Caranya silahkan klik link di bio kami kalau mau untuk ikutan bantuan renovasi masjid silahkan sahabat ya cek akun Instagram yang 2 berita ID karena di situ ada linknya mudah-mudahan tentunya di Jumat berkah ini rezeki kita lancar. Kita selalu berikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Amin ya Rabbal 'Alamin. Jangan lupa, sedekah persahabat ya, perbaiki masjid. Semoga jadi pahala untuk kita semua. Amin ya Allah. Itulah kalimat kalsanya yang dituliskan oleh Ayat 2, WIB. Kita masih menunggu kejutan kabar baik, kabar bahagia, dan kabar terbaru selanjutnya. Jangan ke modal total stay 2 dan 40 channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar mesra tentunya.